Salam Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 Lukas pasal 23 Ayat 33 Sampai ayat 43 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang ke 33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 Orang yang dipilih Tuhan. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus?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 Yesus atau Yudas Iskariot? Sebuah pertanyaan yang muncul 500 tahun kemudian. Bahwa yang menyatakan di salib itu adalah Yudas Iskariot. Saya katakan ini spekulasi. Kenapa demikian? karena dikatakan di situ di taman getsemani yang keadaannya gelap sehingga mereka menduga Yudas itu Yesus dan mereka menangkap lalu membawa Yudas untuk diadili yang katanya itu adalah samaran samaran saya ingin mengajak nanti kita melihat apa kata Alkitab, sebab kalau yang namanya samaran diserupakan atau samar, itu ada batas waktunya. Sampai kapan penyamaran itu boleh berlaku? Karena itu, begitulah kalau Yudas yang disalib, Yudas. Manusia berdosa Dia tidak akan dapat menebus kita apa-apa Jangankan menebus kita Menebus dirinya sendiri, dia tidak mampu Maka sebuah keselamatan kasih karunia itu menjadi nilainya tidak ada Seandainya manusianya itu disalibkan karena Yudas tidak punya keperadaan sebagai Firman yang sehakekat dengan Tuhan. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi begitulah pendapat dunia. Kadang-kadang pendapat-pendapat di dunia ini kelihatannya menarik sepintas. Spekulasi-spekulasi itu menarik. Dan itu adalah bentuk daripada dosa. Iblis di dalam menggoda manusia. Kita ingat dari sejak awal ketika Hawa melihat buah itu. Dan buah itu sangat menarik hati. Sedap kelihatan di mata dan enak dimakan. Saudara tahu, iblis hanya bisa memanipulasi kelihatannya. Tapi esensi, esensi buah itu adalah maut, dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa mengubah pandangan. pandangan. Saudara mengerti maksudnya. Jadi kita jangan terpukau dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita pikir menarik. Iblis mempermainkan di situ. Tapi Iblis tidak bisa mengubah hakikat makan buah ini mati. Dia tidak bisa mengubah hakikatnya. Dan itulah cara dosa. Karenanya saya ingin menunjukkan di sini apa kata Alkitab. Siapa yang disalibkan itu? Kita koreksi bersama menurut kata Alkitab. Bukan oleh pemahaman dan perkiraan apalagi spekulasi dalam diri kita. Bukan. Tapi Alkitab berkata. Dalam bacaan kita tadi yang baru saja kita baca. Ketika sampai dan kalau saya lihat alurnya. Kalau tersamar waktu ditangkap agak gelap di Taman Getsemani apakah ketika siang hari dia digiring, diadili dan terus dibawa ke kayu salib Mereka masih menyangka itu Yudas Oh karena mereka disamarkan silahkan dulu Tapi ketika di salib di sini dikatakan bersama penjahat-penjahat itu Ya Lalu ayat 34 kita baca Ayat 34 Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya Kalau Yudas Sanggup tidak dia berbicara Berkata ampunilah Dia pasti berteriak Aku bukan Yesus Engkau salah tangkap. Ampunilah, mungkin Yudas berkata, terkutuklah engkau menangkap Aku yang salah. Tapi inilah Yesus. Ini bukti Alkitab mengatakan itu bukan Yudas. Kita lanjutkan sekarang ini. Ketika orang-orang itu melihat semua sambil mengecek dia tapi terbalik dari kata-kata ejekannya bahwa orang-orang setempat melihat ini Mesias yang mengaku Mesias katanya karena itu dia berkata selamatkan dirimu Saudara, kalau itu bukan Yesus. Yudas. Pasti ejekannya sama dengan seperti penjahat yang di sebelah kanan dan kiri. Kita ini sudah memang setimpal dengan kesalahan kita. Yudas rela mengikuti skenario bahwa dia salah tangkap orang dia kita sudah bahas hari Jumat. Dia pencuri. Dia munafik, dia pengkhianat Dia mau mengikuti skenario membuat dia susah Tidak Lalu siapa yang dikorbankan itu? Kita melihat bacaan-bacaan ini Dikatakan dengan jelas Bahwa penjahat yang di sebelah kanan itu berkata Yesus ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja. Pengalaman saya, orang yang sesama di penjara akan tahu ini salah tangkap. Orang di luar mungkin tersamar tidak tahu. Lalu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku. saksi Betul-betul oh, yang disalib itu adalah Yesus. Kalau Yudas kira-kira, kira-kira, coba kita ikuti. Apa kata-kata orang itu? Rasain lu Yudas. Nggak mungkin dia berkata ingatlah aku, selamatkanlah aku. Tidak. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sanggupkah Yudas berkata seperti itu? Terlepas dia seorang munafik dan pengkhianat, tapi dia adalah orang Yahudi yang tahu persis tidak ada yang bisa menjamin orang diselamatkan. Dari seluruh-seluruh-seluruhnya Baik Nabi atau dikatakan utusan Tuhan Tidak pernah berani menjamin Bahwa dia menebus dosa dan menyelamatkan. Hanya satu-satunya Yesus Kristus Katakan amin Hanya dia Tidak ada yang berani Baca semua kitab suci yang lain Baca semua Tidak ada yang berani Hanya dia yang berani menyatakan Memang satu-satunya satu-satunya di dunia ini. Kalau berbicara kebaikan, berbicara menjanjikan sorga, semua bisa. Saya pun bisa. Tapi yang menjamin betul-betul selamat dan masuk sorga tidak ada. Silakan lihat, silakan saudara baca. Itulah yang menunjukkan sebuah kepastian. Kepastian. Mengatakan penjahat itu yang diselipkan adalah tersamar, Rela dikorbankan. Kita lanjutkan sekarang ini. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Ya. Kita masuk pada Lukas 23. Ayat 50 sampai 55. Dikatakan di situ adalah seorang yang bernama Yusuf bukan Yusuf Roni ya ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar itu jaminannya ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu ia suara minoritas ia berasal dari Arematea sebuah kota Yahudi yang menantikan kerajaan Tuhan jadi dianggap sebuah kota suci yang sungguh-sungguh mengharapkan Mesias datang ia pergi menghadapi Pilatus dan meminta mayat Yudas betul karena itu mayat Yudas ngapain dia minta berarti orang ini kenal Yesus waktu hidup Kalau itu penyamaran setelah mati, baru kelihatan, oh ternyata Yudas. Sebab penyamaran itu ada batas waktunya untuk terlihat bahwa ini samaran. Kalau sudah mati, oh ternyata kita salah salib. Judas yang disalib. Sampai menjadi mayat pun dia tetap seperti siapa yang dikatakan Yusuf? Yesus. Kalau itu samaran, ketika hidup mungkin tersamar, tapi setelah mati harus ada ada buktinya bahwa itu samaran. Makanya jangan terpukau saudara. Di mana tidak ada buktinya, tidak ada buktinya kitab suci yang mengatakan itu adalah yudas yang disalibkan baca benar tidak ada nama yudas baca yang benar karena itu dikatakan di situ Yusuf ya ia pergi menghadap pilatus dan meminta mayat siapa Yesus jadi yang ditangkap yang disiksa, yang disalib sampai mati Mayatnya tetap Yesus Di mana samarannya? Mayatnya tetap Yesus Kenapa semua kisah ini dibuatkan? Untuk membuktikan Alkitab Al itu bukti Karena itu kita jangan suka berspekulasi dan ngikutin spekulasi, lanjutkan di sini. Dan sesudah itu, ia menurunkan mayat itu. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit-bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat itu. Kalau yang tergantung itu mungkin masih samar, sekarang sudah mayat yang dihadapan matanya dan diraba oleh dia di kafani itu, saudara, diraba, dibersihkan, diraba, masih dia lihat Yesus. Kalau bukan Yesus, Yusuf Ari akan ngapain saya? Peduli dengan pengkhianat ini? Bukan dari sejak semula Yudas itu? Tidak diperdulikan Waktu dia mengembalikan uang itu Apa urusan engkau dengan kami? Dan Ayat 55 ya. Dan apa? Perempuan-perempuan Yang apa? Yang datang bersama-sama Dengan Yesus dari Galilea Yang kenal betul-betul dan sebagainya yang tidak mungkin Keliru Ikut serta Dan mereka melihat kubur itu Dan bagaimana mayatnya di Barikan dan dia lihat Karena itu dia persiapkan Karena hari itu adalah hari menjelang Sabat sehingga dia Mempersiapkan untuk rempah-rempah Itu di kemudian akan datang merempai setelah seusai sabat. Perempuan-perempuan melihat di mana diletakkannya, melihat mayat itu. Bahkan Injil lain mengatakan melihat bagaimana bersama-sama merempahinya. Itu kita lihat Lalu kita lanjutkan. Jadi, saudara, penyamaran itu kalau terus sampai mati, sampai yang akan datang itu bukan berarti ada penyamaran. Itu buktinya nyata. Kita lihat terus di mana penyamaran itu berhenti kan beda. Kenapa tidak berani mengatakan Yesus yang disalib, Yudas? Karena iblis tidak bisa menerima penebusan dosa itu, membuat manusia menjadi ragu-ragu, terbelenggu terus oleh dosa, terpengaruh terus oleh iblis, dan iblis tidak mau pengaruhnya hilang. kalau orang percaya bahwa yang disalibkan dan bangkit nanti adalah Yesus, Yesus yang punya keberadaannya sebagai ilahi. Baru ada kuasanya menebus dosa kita. Baru ada kekuatannya berkata, "Dosamu sudah diampuni." Lukas 24. Lukas 24. Ya. Ayat 38. Katakan di situ Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya. Dan pada waktu dikatakan di sini, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat ah, Hantu. Rupanya memang sudah menjadi alam pikir manusia bahwa tidak mungkin ada orang mati Bang bangkit itu pasti ini rohnya atau hantunya ya ini hampir sama apa yang dipelem-pelem kan akan tetapi ayat 38 ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan raguan di dalam hati kamu? Mengapa kamu terkejut kalau yang disalibkan itu Yudas? Yang bangkit siapa? Kalau kemudian bangkit itu Yesus, yang disalib Yudas, Yudas tidak akan berkata, 'Lihat tanganku, lihat kakiku yang semua bekas.'" Paku salib itu Tidak akan ada tandanya Lihat nih mereka salah tangkap loh Aku utuh kan Saya ingin tegaskan ini Sebab kalau kita tidak memiliki ketegasan seperti ini Maka saudara tidak akan Punya kepastian tentang keselamatan ayat 39, Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendiri, aku sendirilah ini. Lihat, raba aku, lihat aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Merek. Jadi, ini buktinya yang ditangkap sampai disalib. Memang Yesus yang bangkit adalah Yesus luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa orang beragama itu? Kadang-kadang tidak -kadang nalar, ya. Baca kitab suci, jangankan Alkitab, kitabnya sendiri nggak terbuka pikiran dan hatinya. Inilah kunci: Anda pun kita semua baca Alkitab, belum tentu terbuka pikirannya. Kalau tidak oleh Roh Kudus. Yang membuka pikiran kita Ayat 44 Ya berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Di dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semuanya Lalu ia membuka pikiran mereka Membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Kalau tidak dibukakan Saya banyak melayani orang Membaca, tahu, setuju Tapi hatinya tidak dibukakan Dan mungkin saya melihat, saudara jangan kecewa kalau memberitakan Injil, memberikan kesaksian, orang tetap tertutup hatinya, tertutup juga pikirannya, tidak menerima. Kita jangan kecil hati, apalagi mengatakan kita tidak berhasil. Bukan, kita harus bersyukur Tuhan. Kalau begitu, bukan perkara mudah. Engkau membuka hati untuk percaya pada Yesus Ini adalah anugerah karunia Dan aku makin percaya Aku dipilih oleh Tuhan Amin yeah. Nah iya jangan kecewa Justru itu konfirmasi pada diri kita Bahwa ini bukan Operal Tidak ada harganya Ini ada Dipilih oleh Tuhan Dipilih oleh Tuhan Saya sangat percaya kalau bukan pilihan Tuhan, sehebat apapun engkau ingin mengakuinya, engkau tidak akan dibukakan hati. Tapi aku yang punya sikap pas-pasan, kadang ragu, kadang bimbang, tapi tetap hatiku percaya Yesus juru selamatku. Bersyukur engkau dipilih. Amin. Ya, untuk karena itu, untuk konfirmasi bahwa engkau dipilih, sering-sering ngomongin Yesus kepada yang lain. Dia terima atau tidak? Kalau tidak terima, saudara bersyukur. Terima kasih, konfirmasi buat saya bahwa ini aku dipilih. Dia tidak syukur untuk itu. Karenanya, dikatakan di situ, jangan lupa kita. Telah diselamatkan oleh Yesus Amin Dia bangkit Dia bangkit Tidak ada yang bangkit Hanya Yesus yang bangkit Kebangkitannya lah memberikan arti kepada kita Bahwa keselamatan itu apa? Pasti Dan hidup kita pun Beroleh kebangkitan Amin Saudara pasti menerima kebangkitan kita boleh rebah sebagai mayat Tapi kita akan bangkit dengan tubuh yang baru Amin Sebab tubuh kita ini tubuh yang tidak pantas masuk surga Tubuh yang terlalu banyak kelemahan Saudara Harus tubuh yang baru Kalau tubuh yang seperti ini sudah umur seperti ini masuk surga Lututku sudah mulai gemetar Otot-otot sakit sana, sakit sini. Ya. Kepala sering pusing. Begitu. Tapi dengan tubuh yang baru. Seperti yang dimiliki Yesus. Tubuh yang baru diberikan kepada kita. Dia selung dari antara segalanya. Luar biasa. Amin Kita bisa menikmati tubuh yang diciptakan oleh Tuhan Ini juga diciptakan tapi ini KW Karena ada batas waktu Ada batas waktu. Dulu lihat jauh kelihatan. Sekarang Dulu disapa orang dari jauh, "Hai, hai!" Sekarang disapa orang, "Hai, siapa dia?" Samar-samar Ini batas-batas kita Maka jangan menyesal Kalau kita dipanggil oleh Tuhan Masa engkau mau bertahan dengan tubuh yang seperti ini sih? Coba tanya orang yang sudah umur 70 ke atas Tanya Rata-rata semua berbicara, aku sudah capek. Sudah capek. Capek. Kok hidup capek ya? Dia ingin ada satu peralihan yang bah baru. Memang kalau lagi kecil, waktu lihat anak-anak kita yang masih kecil. Bergerak dinamis yang sana-sini, sana-sini sampai kita pikir baterai-mu mati-mati ya ada capek ya ada capek-capeknya tapi itulah karena kita diberikan itu kita mempercaya kita punya tugas amin kita punya tugas saudara sudah percaya diselamatkan beroleh hidup yang kekal dosa kita sudah diampuni kuasa kebangkitan menjadi milik kita Imani juga Tuhan akan bangkitkan hidupmu, karirmu, mata pencarianmu. Semua yang terpuruk gara-gara pandemi ini Tuhan akan bangkitkan. Coba imani demikian. Jangan hanya sekedar kuasa kebangkitan nanti. Tidak, sekarang pun kuasa kebangkitan itu diberikan. Karena Yesus itu hidup. Imani. Selesai ibadah ini. Di mana? aku akan bangkit aku akan dipulihkan ekonomiku hidupku keluargaku semuanya yang terhambat terharam karena pandemi ini Tuhan bangkitkan aku. kalau saudara sudah percaya kebangkitan itu ada tugas ayat 47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari apa? Jauh kejauhan dari mana? Dari sini, dari setiap rumah tangga kita, dari setiap keluarga kita. Amin. Ya, itu maksudnya. Karena waktu itu dari Yerusalem, mereka tinggal di Yerusalem, peristiwa itu terjadi di Yerusalem, itu berarti dekat. Tapi kalau kita sekarang bicara sini dari Yerusalem, kejauhan pak. Jadi aku harus pergi ke sana dulu baru berita. Nah saudara, dari tempat terdekat, dari gereja ini, dari rumah tangga kita, keluarga kita, amin. Ya beritakan itu bahwa sudah ada pengampunan dosa supaya kita tidak terikat dan terpengaruh masih terus mengikuti pengaruh iblis itu. Kamu adalah apa? saksi dari semuanya ini. Yaitu murid-murid semuanya waktu itu, saksi. Saksi mata melihat. Kalau sampai ada kekeliruan bahwa tersamar sudah ada ceritanya sebelum 500 tahun kemudian enggak ada ini cerita baru tulit ya terlambat sehingga kita melihat sesuatu yang Tuhan janjikan jadi Yesus benar-benar mati di atas kayu salib amin dan Yesus bangkit Tidak ada keraguan karena Iman percaya kami bersumber pada Alkitab. Sumber-sumber yang lain Itu semua sifatnya spekulasi Pemahaman-pemahaman yang tidak ada alasan kebenarannya Supaya kita tahu dan supaya kita tegas dalam hal ini. Sehingga saya selalu dalam diskusi. Oh bukan. Kalau bukan saya bilang tunjukkan siapa. Oh Judas, mana, mana, mana, mana. Nama Yudas di mana. Oh ndak ini uh, menurut pendapat kemudian. Lalu yang bunuh diri itu siapa? Yang hari Jumat kita baca bersama-sama. Yang mati, yang perutnya terurai. Siapa itu? Judas kedua. Atau siapa? Ya. Jadi, kita bisa melihat di situ. Karenanya, Mari kita mengimani sungguh-sungguh Karena bagaimanapun Kita menghadapi akhir-akhir zaman Banyak penyesat-penyesat yang bakal muncul Menyesatkan hidup kita Karena itu kita harus sungguh-sungguh Menunjukkan iman percaya kita Keiman percaya kita itu akan membuktikan Kuasanya nyata Amin